Hai semuanya selamat siang apa kabar semoga kalian baik-baik aja kembali lagi bersama Kusuma Crocker dan Mama Mertua ya Mama Mertua lagi uh, ini sibuk cari parkir karena hari ini aku sudah sampai di nursery ini namanya toko atau kita bilangnya toko bunga dan toko tanaman ya dan ini kita ada di lokasinya di balarat dan ini kita lagi cari parkir dulu guys karena Rame banget, hari ini cuacanya cerah jadi pas banget ya orang-orang pada keluar So ini kita parkir Dan kalau sudah di dalam akan aku videoin dan aku tunjukin kalian ada apa aja tanaman di dalam oke okay? Nah ini dia, kita sudah sampai guys Nah itu ya Jangan lupa Kita pakai hand sanitizer Baik, mantap. What is that? Magnolia Magnolia That's so big Are they growth? Huge Yeah, no, that's too big I'm gonna have a look at it tomorrow, Can you have a look Yeah, tomato will be up there Up there, Ma'am, inside Do you wanna have a look up there? Because I went here a few days ago But I'm not sure What I want to buy, so Come again today. There you go. Father Tom. Nah ini ada tomat, tomat. Ada ini ya terong. Ini tomatnya macem-macem guys. Ini ada chili juga. That one? I think so. Have to Hmm. ada pumpkin, nah ini ada siam hot, ada zucchini. ini jenis chilinya tuh uh, cabenya macem-macem. kalau yang ini namanya Thai chili. Ini yang pedes banget itu loh guys. Ini ada um, ketimun. Jadi di sini jual tuh macem-macem ya jenisnya. kalau yang ini juga jenis tomatnya tuh beda. Nah ini mama mertua lagi nanya karena dia bingung cari tomatnya yang ini juga ada ini ya semacam kayak kaktus ada lidah buaya berapa di sini anggrek ya enggak ada harganya oh anggrek harganya itu 350.000 ribu untuk yang kecil What do you think? Cherries will be coming in next week Oh next week You said they grow bigger Bigger? Mm. Mm. Like? Yeah, like big Okay I think I will get chili mm. Or maybe I will get that when we are on the way back from the garden Alright mm -hmm. We have a look around this Oh, this beautiful, Mom mm, Lavender Lavender <tik> Ini tokonya lumayan luas, guys mereka menjual macam-macam tanaman, macam-macam buah-buahan, ya. Ada tanaman hias, ada rumput-rumputnya juga di situ ya. Jual aneka rerumputan. Ini mamaku, kalau misalnya kesini pasti dia seneng banget ya. Nana apa aja, karena mamahku memang seneng banget untuk ini ya, bercocok tanam. Mari kita ke bagian bibit but you can actually put them in salad oh really mm. have you tried that? no yeah in a couple of restaurants i have oh really like you eat the flowers you put it in the salad and eat it oh. yeah. wow. ini aneka bibit guys you want to plant some flowers ada parsley Ini Ada aneka strawberry guys, macem-macem ya stroberinya. Gak hanya satu jenis aja. Di sini ada Maryland, ada Tioga, Ini ada, ini juga blackberry. Tapi kalau blackberry itu dia ada ininya guys, Durinya jadi harus hati-hati. Kalau misalnya ada ini ya, farm blueberry nanti kita datengin terus kita bisa panen. Tapi kalau misalnya untuk para di rumah kayaknya enggak karena dia berduri, aku males. <laughs> kalau ini ada blueberry, harganya hampir 18 dolar atau 180.000. Ini juga ada white currant. Ya, aku belum pernah coba. Nah, ini harganya itu 40.000 ya. Tuh ditulis di sini. 40.000 per satu pot ini ya, guys. Kecil loh ini tuh. Lihat deh, Se segini ya, itu 40.000. Lumayan, guys, mahal ya. What? I'd rather have these trays. Yes. Rhododendron. Camellias are those ones that drop all the flowers. Oh the front. no! And these get beautiful colors. They yes. Beautiful. Oh, that's beautiful. Hmm. Oh. Rudendron. Yeah. So you I'd like this one? Them. Yeah, that's beautiful. So you put it uh, in the it ground? In the ground. Thing. Yeah. Yep. Hmm. I'd rather have them than the. Camellias that fall every yeah, year. no really messy. Give you work too. Yeah, perfect. Oh yes. All right. Where is it? This one. Kevil lime. That one. 40 dollar. Yeah. Mm -hmm. Mau beli ini guys. Harganya 40 eh berapa nih? Ribu. 40 ribu. Forty dollars for kavi lime. I have to get the trolley mom. Hmm. Um, I think that's different. This is lime. I want the kavi lime. Yeah. So I can use this for cooking. Yes. I know. I thought that. Yeah. Yeah. I think they only have one. Ya, yeah, for kavi lime. Oh, they have more in here. I don't know which one. You choose the best one. I will grab the trolley, ma'am. Oke. Okay? Malah mertua mau cariin yang paling bagus. Aku mau ambil trolinya, guys. Oke. Okay? Let's go. Nah, ini pohon jeruk, guys, macam-macam. Lihat deh, ini buahnya. aku lagi cari pohon lemon uh yay mama mertua sudah dapat pohon lemon Meyer or is that Eureka? Eureka, after. Yep. Oh this one's is Meyer, mom. All of them. Maya, Maya, Maya. Aku cari pohon lemonnya tuh yang Meyer. Oops. Yeah. Oh, oh no apa? Oh no cari Pohon buat aku Aku sibuk videoin aja <laughs> Ini tuh udah ada Buahnya Lihat guys, look at that mom. Mm. Wah. Wow. I don't know what is this. Let me have a look. Orange. Ah. Sekarang aik sekalian kita petik ini guys. kita petik satu cobain di rumah kalau enak nanti kita beli. <tik> Ini ada aneka pot guys di sini. Potnya di sini ya, yang kayak gini nih. Itu harganya 230.000 guys. Mahal-mahal di sini guys, nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia tuh ada yang suka lewat itu ya barang-barang yang sepuluh ribu dapat 3, Nggak tahu deh sekarang di Indonesia masih dapat apa enggak. That's cheap. So I have to semacam potnya di sini guys ya ini ada juga yang dari apa nih tembikar yang dari tembikar ini harga yang dari tanah liat maksudnya ya itu harganya Rp 60.000 sampai harganya ada yang Rp 400.000 juga kemarin ini mau mertua menghilang oh dia di situ lagi antri oke okay. yeah yeah i will grab the chili and then we are ready to go home so you don't want to grab the tomatoes no because not, not at the right. moment okay and this one chili And the Thai chili. Yang ini juga ya guys. Okay. Hello. How are you today? Yep. Good, Can you thank you. you? I? Yes. Yes. Yes. Terima yes. yes. kasih. Okay. Are you to go yeah. uh. yeah. Do you want me to go over there? Right. Yeah? Right. Right. Okay Oke okay. Okay, teman-teman sudah selesai belanjanya Itulah mama mertua lagi Ini dorong trolinya Ini aku harus pakai masker karena di Balarat masih harus pakai masker ya guys Nah ini sekarang kita masukkan ini dia, udah aku pindahin barang-barangnya dari mobil, yang aku beli tadi ya, ini ada pot sebesar ini, harganya 6 dolar atau 60000 ribu yang ini aku beli, kayaknya karena beli juga, ini lu sebenarnya ukurannya lebih kecil kayaknya ya, tapi ini terlihat lebih kokoh, lebih kuat nanti ini buat aku pindahin ya, si pohon lemon sama si pohon jeruk limau pindahin kesini terus tadi ini di toko tanamannya tuh aku petik guys <laughs> Lemonnya lumayan ya Buat di rumah karena ya satu lemon kayak gini tuh harga di supermarket Bisa sampai Rp40.000 Nah ini juga ada tadi Pohon jeruk Aku ambil aja Aku petik kan aku cobain kalau enak ya jeruknya manis Nanti aku beli Ya aku beli pohon nih juga gitu guys Nah ini uh, Ini ya buat minta-minta tanaman Terus aku beli Ini si potting mix ya Uh, aku beli 3, satunya ini 40.000 guys. Jadi aku beli tiga ini tadi satunya 60.000. Yang pot yang ini harganya 100.000. Ya, satu ini aku beli dua Ini lebih kokoh untuk nanti aku pindahin sih pohon lemon. Nah, oh ya, ini aku beli cabe. Ini satu ini kalau nggak salah 5 dolar, aku beli dua ya. Cabenya nih yang cabe uh, rawit gitu loh guys. Jadi ini pedes banget kalau ini dia nggak terlalu pedes. Jadi aku beli dua jenis. Nah, ini aku beli Si uh, lemon Yang uh, tipenya tuh Mayer Kalau di Indonesia kita bilangnya Mayer ya Mayer Me Tapi kita bilang di sini Mayer ya um, Ini harganya satu pot ini Berapa tuh? 400 ribu ya Ini kalau ini si Pohon jeruk limau Nah ini uh, daunnya Karena aku emang selalu masak pakai uh, Daun jeruk ya Masak selalu pakai daun jeruk jadi bakal bermanfaat Banget tuh Si jeruk limau, ini harganya ratus ribu juga. Oke okay guys, jadi sampai sini aja dulu videonya ya. Aku capek banget karena ini lumayan berat ya. Tadi mindahin si barang-barang ini ke dalam rumah dan tadi juga dorong-dorong troli. Jadi sampai di sini dulu videonya, nanti kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye!